ODADING oh, MANG <laughs> OLEH <laughs> Yo, halo, guys? Baik, guys, semoga ini dari kita hari ini bakalan react beberapa meme yaitu tentang ODADING oh, MANG OLEH Abang OLEH ini lagi viral ya, gara-gara jual ding oh, dan marketingnya itu menggunakan cara-cara ngegas yaitu ngeledek-ledek orang oh, bro. Sebelum video dimulai, gue minta kalian untuk like, share, dan subscribe dulu By the way, video yang kemarin like-nya cukup tinggi yang sebenarnya udah jauh di atas permintaan gue yang pertamanya gue minta 75 likes tapi sekarang udah nyampe hampir 100 likes So, gua harap video kali ini kalian bisa nyampain 100 like. Oh, iya, jadi buka. jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian di sosial media kalian. Kaya ya, guys. Kita masuk aja dulu ke video pertamanya. Polosannya sebenarnya apa sih? Mungkin buat kalian yang belum tahu Odading oh, Mang Oleh ini videonya sebenarnya seperti ini doang, yaitu dia lagi jual Odading, oh, guys. Odading oh, Mang oh, Oleh. Sebenernya apa seperti Hmm. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Seperti Anda menjadi Iron Man. Odading oh, Mang Oleh di dia karena lah muntung ada harda ding mengoleh wah oh, harda itu oh, dia ngomong baik aing. lain banget aing goblok ikan hiu makan hmm. ee, tomat goblok muntung ke dia oh dading mengoleh rasanya anjing banget kalau gue sendiri, jujur gue tuh orangnya kurang suka sama yang toxic-toxic kayak gini ya Jujur aja, gue kurang suka sama toxic-toxic kayak gini I mean like, uh, karena Kalian kalau sudah tau jokes gue, jokes gue itu biasanya relate dari satu hal ke satu hal ke satu hal ke satu hal, hal. Gue gak menyangkal bahwa banyak orang di orang di Indonesia suka dengan jokes-jokes yang banyak kan kayak toxic Dan isinya kayak ngomong-ngomong kasar gitu di depan umum gitu Kayak misalnya, ya, seperti tukang-tukang ini Yang gue udah pernah nonton yang udah rawat, tapi iya guys, kita sambil lihat-lihat aja, oke okay guys? Halo? kenapa dia pake blolololololol gitu Mantri coba? terbaru dari Pandeglang loh namanya rice roll Ngapain dia pake rice roll artinya sangu digulung tapi lain buras goblok iya mah sangu tapi dilapisi sama tarigu-tarigu gitu langsung saja kita hantem ya risol sama bah, ini tuh beda kah? ini namanya mayones goblok ya jangan kampungan bismillahirrahmanirrahim Uh. i can't gog -go. <susuk> Pasang gak bisa buruk goblok pasreng si anjing boleh, cakup dong. Dikolabor si anjing, pasreng ya, ya, anjing. Ijo, kalau seandainya gue jadi orang yang mau beli basrengnya si gue malahan gak mau beli sih. Kayak premanisme gitu gak sih? Ya, mungkin mereka punya caranya tersendiri dan mereka punya daya tarik tersendiri gitu untuk orang-orang kan, seperti Mang Ole ini Cuman, ya, mereka mungkin tidak seviral Mang Ole ya. Kalau yang darawat ini, menurut gue masih bisa bilang lucu darawat, darawat. ya. Darawat anjing, darawat, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> darawat, darawat. mungkin kan penasaran gitu sama gue, kenapa yang sebelumnya sama-sama toxic tapi lu bisa lebih menerimain rawat gak tahu kenapa kalau yang darah rawat ini menurut gue ya, menurut gue nada bicaranya itu lebih mudah diterima sama orang-orang gitu. kita bisa tahu kalau dia bercanda, cuman kalau yang satunya tuh gue gak tahu kenapa kayak lebih mengintimidasi aja nggak sih? tapi kita nggak akan ngomongin soal itu, ya intinya kita udah tahu ada cara marketing kayak gini guys, ya marketing, yang sebenarnya bisa dibilang cukup efisien, cukup efektif karena youtuber-youtuber yang toxic toksi juga banyak mendapatkan pamor dengan cara toksik, tapi gue sih nggak mau ya. Dan, apakah kalian tahu setelah video-video tentang ma'oleh ini lumayan viral di sosial media, dagangannya jadi laku banget, guys. Yang sebenarnya hal ini membuat gue semakin kepikiran apakah sebenarnya orang Indonesia itu terik sama sesuatu hal-hal yang menyiksa mereka. Contohnya, tadi dihina, atau diselingkuhin, atau diapain yang sebenarnya membuat gue berpikir mungkin itu alasannya kenapa banyak bucin-bucin di Indonesia yang Jomblo dan gagal move on Tapi... Ini bukan saatnya membahas itu Dan ada juga yang penjual-penjual kayak gini mendapatkan power dengan cara toxic seperti ini Meskipun gua hasaran ini jangan ya Oke okay guys kita bakal lihat beberapa video yang Sebenernya gimana ya? Kalau sendiri jujur buat gue ya, gue sebenarnya bingung Gimana lucu ya Odading ini? Tapi ya guys, balik lagi selera jokes orang beda-beda guys Dan gue cuma menggunakan ilustrasi ini sebagai ilustrasi ya Gue hargain kesukaan kalian Tapi iya guys, gue, gue akhirnya mencari-cari gitu Gue mencari-cari gitu kan Apa yang apa yang lucu gitu dari Odading Dima oleh ini Jadi gue akhirnya menemukan beberapa edit yang dibikin oleh fellow youtubers dan facebookers So, let's check it out! Odading oh, Mak <laughs> Seperti anda menjadi Iron Man. Jadi loli dong, tolong. <laughs> Belilah, oh dating mangoleh. Dulu dia kenal, ngedahan nggak dahana mang mangoleh. Kalau seandainya misalnya nih, yang jualan cewek gitu, yang jualan cewek dan dan ngomongnya kayak gini gitu, meskipun toxic gue bisa ngertiin gitu, gue bisa ngertiin dia buat lucu-lucuan, Masalahnya masa tampaknya kayak gini gitu. Oh, oh my god. Mana tega aing, balat, aing. Suara, suaranya tuh lucu. makan. Uh, Suaranya lucu, tapi... Tapi toksik gitu loh Rasanya anjing banget Oke guys, suara lucu dengan toksik itu sesuatu hal yang jarang banget gue lihat di dunia Tapi Meskipun... Ya, gue tau beberapaan cewek dengan suara yang cukup cute Tapi mereka kelakuannya toksik guys In real life, kelakuan Dan omongan Ya, jadi bukan sesuatu yang mengagetkan sih untuk gue Next video Ini ada apa lagi? Aku anak Indonesia Hadhan... dan. <tuk mencari> oh, mang mang gitu? A. O Bang Oleh. menjadi gitu. Beli ya B benar C. goblok. Kenapa c jadi goblok? E -er, tomat. What? Kok dia tomat? Gua kagak ngerti deh kenapa tomat ini. Ya lanjutin. Ada gitu O dading ABC tuh apa gitu. Nahun odading ABC. <tuk> Saya mau beli vitamin ABC udah gitu. Iya. Yeah. SPG nya bilang Selamat datang Kami menyediakan Odading ABC What? Aku anak Indonesia Aku anak Indonesia lagi Why? Goblok Saya <laughs> ada goblok Odading mengoleh Odading mengoleh Anda menjadi Iron Man. Ya ini sama kayaknya tadi ya Anda menjadi Iron Man Boleh lah Odading mengoleh Ya Odading mengoleh yeah. lagi Tomat Oh masih gak ngerti kira-kira C nya cem tomat tuh Odading Oh, landing ABC lagi dong. Oh, dading mangoleh. Lah mun dan ding mangoleh. Iya. Oh, dading mangoleh. Woi, kenapa dia auto tune malah jadi kayak mau Kenapa dia di auto tune malah jadi kayak mau mau bikin video hip hop gitu? The... Ke... De <windows> tambahin musik keren <laughs> Oh, dading oh, mangoleh. Hai, hmm. rasanya seperti Anda menjadi iron man. <laughs> rasanya seperti ini: mengebor dinding mengolek. Video karena alamun, tengah ada harga dinding mengolek. Maneh, tergaul jengga, ingkai, lain pada ingkut. Kenapa dia pakai auto tune? <laughs> Apa nih? Oh, ding Oke okay, siap pembawa radio, pembawa penyiar radio guys. <laughs> seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya seperti Lita Anda. Oda oh, ding mang -oleh di dia. Karena lamun tengedar, dading mang ole. Paul C. Lain balat I. Goh. Goh. Gu masih nggak ngebayang sih ya kalau seandainya ada ada orang berdar gitu tel di radio kayak ginian guys. Toxic gitu loh. Goblok. <laughs> Ikan hiu makan eh uh, tomat. Goblok muntukadia. Oda oh, ding mang -oleh. Rasanya. Anjing banget. Dengan suara yang sangat-sangat berwibawa seperti itu. Tapi dia bisa bikin kayak gitu. Coba kalau sampai gue endobi kayak gimana ya? Otatik oh, mang oleh. hmm rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading oh, mangole di dia karena lamun tuh ngehadar dading mangole jeung aing lain balat ai goblok ikan hiu makan eh uh, tomat Goblok blok nuntu kadiu oh, mang mangole rasanya anjing banget gue secara nggak langsung gua bikin dubbing sendiri untuk untuk jokes yang bahkan gue sebenarnya nggak ngerti lucu jadi mana by the way. It's okay guys demi kalian oh ini di remix di remix guys apa coba rasanya kami Menjadi Iron Man hamil. Ada remix lagi guys. <tuk> Apa rasanya seperti Odading coba apa buset dading dading dading? Elon <tik> mus <tik> <tik> <tik> seperti odading oh mantap. <tik> Rasanya seperti tomat bagus. Ya yeah, guys, oh uh, video ini videonya bakal menjadi video salah-salah singkat karena gue juga enggak menemukan banyak remix ataupun edit tentang ini. Cuman ya yeah, guys, eh uh, selera orang beda-beda. Mungkin gue nggak banyak tertawa di sini guys, tapi kalau sampai kalian terasa terhibur dengan pembawaan gua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian kalau sampai kalian suka dengan kompilasi ini. Gue harap kalian bisa Gue harap kalian suka dengan video ini. So guys, Gue harap kalian bisa juga nyampein video ini ke 100 like Karena kemarin gue minta 75 like Dan akhirnya udah nyampe hampir 100 like Dan masih teru masih terus bertambah So guys, gue yakin kalian bisa nyampein 100 like So guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kalau seandainya like-nya sangat-sangat banyak Gue bakal, bakal lebih cepat lagi bikin video Si Po Senang-senang ini So guys, guys Gue udah ngomong itu berapa kali by the way Ya yeah, guys, thanks for watching Jangan lupa like, share, and subscribe Lagi And I'll see you this video See you! Thanks for watching, happy gaming, and bye-bye!